ini ayam dengan saus garlic brown sauce ini saus istimewa Hai guys, assalamualaikum. Okey, setelah sekian lama kita tidak siaran, kali ni kita kembali ha, di bulan Ramadan. Bila dah tiba bulan Ramadan, ha, macam biasalah. Fast food pun tak nak ketinggalan dengan menu-menu mereka masa bulan Ramadan menu-menu comeback. Ha. kalau menu McD dah tentulah dengan foldover kan. Sekarang kita ada chicken foldover dan juga beef foldover. Okey, sebenarnya dah lama tak buat video. So kita akan makan dua ni. Tapi aku tak habiskan. Okay, kita ada sedikit fries. Ha, tinggal sikit je. Okay, chicken fall over bersama sauce garlic. Dan beef fall over ni bersama sauce istimewa katanya. Okay. Tanpa buang masa, mari kita makan. Tapi sebelum tu, jangan lupa untuk tekan butang like dan juga subscribe. Kalau belum subscribe, minta tolong subscribe dulu. Okay, kita baca doa. orang Bismillah. Ini air ni, dah cair dah. Air terbaru juga daripada cafe ada macam-macam ada beberapa jenis tak cakap aku ada, Aku ambil ni apple pear sebab orang kata apple pear sedap so aku nak cubalah kan, air ni okay. Bismillah Rasa dia memang refreshing aku suka rasa dia memang sedap macam orang kata Tapi aku tak boleh nak explain macam mana rasa dia tu Apple tu rasa juga tapi macam rasa buah pear tu lebih like apple pear Ialah kita unboxing ya. Tanpa memasak Kita ada chicken Untuk penuh, penuh, penuh. The, the beef, Sebelum tu aku nak ucapkan ha, Selamat nyambut bulan ramadhan Akhirnya kita bertemu kembali dengan bulan Ramadan Pada tahun 2020 Semoga ibadah kita diterima Haa gitu okay. Kita buka dulu eh. Macam mana ni katanya buka ha, Buka ni Cana? Aku rasa aku tak ikut lah kot Dia punya ni Instruction Kita buka je Natan terus Poket Okay this one is Sebab baik nak korang nampak kan Isi dalamannya Ini adalah Chicken fold over apalah, Tapi pegang berlawan Tak, tak apalah ha, Kita letak macam ni Baru nak meriah Ok, seterusnya kita buka beef fold lower Kita okay. butuh pulang puasa dah keluar Masih panas, aku panaskan tadi Dalam dia ada dua keping Peti, lead grill, ayam atau daging Lepas tu ada tomato, ada onion Dan juga lettuce, tu je lah, ok Ni yang seperti korang nampak ni memang besar ya korang. Ni memang akan menjanjum comot ya korang. So minta maaf siap-siap. Kita rasa ayam dulu okey. Besarnya. Okay. Aku nak rasa sos garlic dulu. Memang kuat ya rasa garlic. Aku tak tambah sos apa-apa ya. Betulkan kedudukan ayam supaya adil dan sama. Okey bismillahirrahmanirrahim. sama. Oh Okeylah sedaklah pada kombinasi sos tu dengan peti ayam tu. Aku nak tambah sos sikit. Bismillahirrahmanirrahim. tak tak bila tambah sos nak macam, macam lagi sedap hmm, hmm. Habiskan terus yang ni ke Makan yang ni dulu Aku rasa macam dah habis ni Tapi takut pula Nanti dah tak larat nak rasa yang ni Terasa sos dulu Oh sos Istimewa ni ada rasa pedas-pedas sikit Kita habiskan yang ni dululah Seriously Dan Tak larat pulak kan nak rasa Dibadu dulu Okay kita nak makan yang ni ya Beef pula, ok korang? Lempah-lempah Inilah, kita cuba yang ni Alamak tu bertempah Beef fold over, bismillah Aku prefer lagi yang, yang sos garlic ni. Macam lagi Better dari yang sos istimewa Lagi sedap lah Tapi kalau orang aku tak tahulah. Dekat orang kan lain, lain Rasa beef memang kuat Tapi macam tak. Aku tak suka sangat rasa dia punya sos tu Macam ada something yang macam Mengganggu eh. Aku tak tak sure apa Tapi tak apa Kita makan dia dulu Ya Allah menempah-lempah Bismillah Banyak bila. Hmm. Dua-dua tinggal half lagi, okay? Aku akan sambung makan di luar video lah Memang taklah aku nak ambil kateri M Mungkin boleh tapi risau akan muak dan muntah Sebenarnya korang dah tahu kan jawapannya aku pilih yang mana Pada aku, prefer lagi yang ayam dengan sos gari Rasa tu macam lebih kena lah Kena Macam lebih sedap lah Berbanding yang daging dengan sos istimewa Kalau daging dengan sos gari I'm not sure macam mana Tapi Okey lah Cuma aku tak suka satu rasa Dekat sos tu macam Rasa tu yang macam kuat Macam spoil kan Macam mengganggu Rasa daging tu okey je Daging tu macam biasalah, Peti Memang kuat lah rasa daging tu Yang bezanya sos dengan peti je lah ayam Dengan sos gari lebih sedap Ha, tapi kalau ayam dengan sos istimewa tak tahu lah pula kan hmm, Sebab sos tu macam kurang ha. Kalau korang nak beli, korang boleh cuba Pada aku aku prefer yang ayam dengan Sos garlic ni better Air pun apple pear ni Aku proof lah macam orang kat tiktok cakap Air kan? ni sedap, sedap Okay itu sahaja video aku untuk kali ni Terima kasih pada yang sudah-sudah menonton Jangan lupa untuk tekan butang like dan subscribe Pada yang belum subscribe, jangan subscribe See you guys di next video Jika ada kerajinan maka kita jumpa lagi Bye.